<tuh> Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan Anda Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya, Lamsadi, di sini di al Jaya Teman-teman, uh, semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay? pada kesempatan kali ini kami akan membahas tiga macam bahan uh, yang sering dipakai di dunia elektronika ataupun kelistrikan seperti itu. Uh, yang mana sebetulnya bukan hanya tiga tapi kami menyingkatnya menjadi tiga bagian pokok yaitu yang pertama adalah konduktor, kedua isolator, ketiga adalah semikonduktor logo-logonya ini dari kami sendiri ya tidak standar seperti itu ataupun tidak harus seperti itu, atau bisa ngasih logo sendiri, cuma ini logo sudah saya sesuaikan dengan Uh, pengertiannya seperti itu, oke. Okay? Definisi singkatnya atau definisi uh, mudahnya adalah yang pertama, sesuai dengan logonya, yaitu ada gambar listrik. Artinya, uh, konduktor itu adalah bahan yang bagus dalam menghantarkan listrik. Oke, okay? listriknya tanpa penghambat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah isolator Isolator itu listriknya disilang Artinya adalah bahan yang e, tidak dapat menghantarkan listrik ataupun panas Oke, okay? listrik selalu diidentikan juga dengan kalor atau panas Seperti itu Oke, okay? tidak dapat ya kalau isolator Kemudian yang ketiga itu adalah tengah-tengah di antara konduktor dan isolator Jadi gambar listriknya itu dipegang seperti itu ya, Seperti itu ya Dipegang Artinya kemampuan semikonduktor menghantarkan listrik atau panas ini Berada di tengah-tengah antara konduktor uh, dan isolator Jadi disebut dengan semikonduktor Jadi listriknya bisa digenggam bisa diatur seperti itu Oke okay? Itu pengertian sikat atau pengertian mudahnya teman-teman Oke okay. Kita bahas lagi dari awal yaitu dari konduktor Bahan apa saja yang termasuk dalam bagian konduktor ini Yang pertama-tama yang sering kita pakai itu adalah kabel Kabel itu umumnya ya Kabel, bahan dari kabel itu umumnya adalah eh, tembaga seperti itu Kemudian dikasih selaput, selaputnya biasanya karet Karet itu isolator seperti itu Jadi eh, kabel itu termasuk ya tembaganya maksudnya kami yaitu tembaga kemudian ada lagi itu emas perak dan timah seperti itu ya timah ya timah gulung bisa kemudian ada juga aluminium dan juga besi secara umum jadi itu bisa mengantarkan listrik teman-teman Oke kita berlanjut ke bagian berikutnya yaitu yang isolator atau yang tidak bisa menghantarkan listrik atau menghantarkan listrik dan panas itu kurang baik lah bisa dikatakan seperti itu. Itu yang pertama tadi karet, karet sudah dibahas di kabel, karet ya kemudian ada kayu, jadi eh, bukan hanya di ilmu kelistrikan atau elektronika, kayu juga digunakan di alat-alat masak seperti itu. Jadi pegangannya dari kayu. Oke. Okay. Kemudian ada plastik, ya plastik. Ya cuma kami di gambarnya pakai plastik kresek aja seperti itu. Walaupun plastik ini banyak sekali bentuknya macamnya, kami ngambil gambarnya yang bentuk kresek aja, teman-teman. Ada kain juga, ya kain, termasuk baju-baju itu ya, asalkan jangan basah seperti itu. Kemudian ada kaca, jadi kaca itu juga isolator Susah atau tidak bisa mengalirkan listrik dengan baik uh, Kemudian ada keramik ya, Ada keramik teman, -teman ya. Oke, okay. Yang ketiga, yang ketiga itu semikonduktor Artinya uh, seperti di definisi awal, definisi gampang Definisi mudahnya, yaitu adalah bahan yang bisa menghantarkan listrik, cuma bisa dikontrol itulah kenapa kami menggunakan logo listrik dipegang seperti itu, artinya listriknya bisa dipegang, bisa dikendalikan di dalam ilmu elektronika, yang, yang mana listrik itu bisa dikendalikan atau dipegang dalam tanda kutip ya itu ada resistor ya ada resistor kemudian ada transistor kemudian ada dioda dan juga ada led ya walaupun led ini masuk kategori dioda yaitu light emitting dioda seperti itu nah bahan-bahannya apa saja yang apa e, bisa menjadi e, semikonduktor ini e, yang pertama-tama kami ngangkat itu karbon bahan resistor itu karbon salah satunya walaupun ada silikon juga yang pertama karbon karbon kami ngambil uh, gambarnya seperti ini, teman-teman ya. Walaupun ada juga teman-teman yang lain itu arang itu masuk kategori karbon seperti itu. Kemudian uh, silikon kami ngambil gambarnya seperti ini biar mudah ditemukan seperti itu. Silikon itu masuk kategori semikonduktor. Kemudian ada germanium bentuknya yang kami ambil dari internet seperti ini, germanium teman-teman. Dan ada gallium arsenide. Uh, arsinet ya atau orang bilangnya galium saja seperti itu. Oke. Okay? Uh, walaupun yang paling banyak dipakai di elektronika itu adalah silikon. Silikon paling banyak di antara komponen-komponen elektronika lainnya. Termasuk berbahan silikon secara umum itu adalah mikroprosesor ya di HP ataupun di komputer seperti itu. Oke, okay, teman-teman. Ya, mudah-mudahan uh, yang sedikit yang bisa kami sampaikan uh, di kesempatan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya seperti itu. Oke, okay, itu tadi uh, tiga macam bahan yang sering digunakan di dunia elektronika ataupun kelistrikan. Oke, okay, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri, apabila itu wassalamualaikum warahmatullahi ta wabarakatuh.